serta klik tombol notifikasinya prasahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslor tentunya Baiklah sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini kami akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar terbaru seputar kita untuk pertama persahabat ya, ada sebuah cover spesial banget nih dari Indosiar Indosiar mengunggah sebuah postingan foto Dari tahun foto wanita cantik persahabat ya, salah satunya ada Bunda Lesi Kechora. Waduh, Masya Allah banget ya, idola kesayangan Selalu selalu membuat kita bangga dan selalu membuat kita bahagia Si manis berkecamata artinya persahabat ya Coba disimak di kalimat caption yang dituliskan Katanya sih kalau pakai kacamata manisnya nambah Bener nggak ya? Coba pilih satu Siapa yang manis kalau pakai kacamata? Tuh persahabat ya Coba untuk kalian semua pilih salah satu dari wanita-wanita cantik Yang diposting oleh Indosiar Kira-kira yang lebih manis Ini foto siapa persahabat ya? Dan kita lihat aja nih di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar Dari Zani Raja Mengatakan Bunda Eldong yang manis Lesti kejora uh, Masya Allah banget ya Dukungan semakin banyak dari orang-orang baik Dan kita lihat juga para sahabat komentar lain Diberikan dari akun Rasta Anaskol Les24lar Mengatakan Lesti katanya tuh para sahabat ya Wanita cantik, wanita manis, masya Allah mudah-mudahan Bunda Lesti semakin banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Untuk berikutnya persahabat tentu kita juga mendapatkan kabar terbaru dari Bunda Lesti. Ini kabar yang membuat kita terharu persahabat ya di postingan Bunda Lesti Kejora 1 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan tentu di sini kita sangat dengan kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti membuat kita warga Konoha semuanya sedih membaca kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti kalimatnya hidup ini memang penuh dengan batu dan kerikil terkadang ketika kita sedang merasa optimis dan semangat tanpa kita sadari ada sebuah batu besar yang menghadang kita Berbagi kebahagiaan untuk yang tersayang. Inilah kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti dalam caption di postingan terbaru Bunda Lesti. Hingga di sini pun banyak sekali menuai komentar dari banyak orang. Kita lihat dari kalangan artis sahabat-sahabat terdekat Bunda Lesti. Ada Kak Septia Siregar 17 juga nih berkomentar mengatakan semangat Dedek katanya tuh. Ada Kak Hara juga mengatakan sayang sama Bunda Lesti, Masya Allah banget ya Dan kita juga salpok dengan kalimat komentar yang diberikan oleh Kak Siti Perk Mengatakan, well Wilson saya insya Allah ada jalan yang terbaik buat semua, amin Masya Allah banget ya, kita doakan saja Mudah-mudahan, idola kesangan kita selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesabaran Dan mudah-mudahan juga persahabat ya, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya, para sahabat perhatikan juga. Ada sebuah unggahan spesial momen ketika di acara semalam. Ini ada momen Bunda Leslie Papa Bilar dengan pasangan tofu. Torik sama Fuji, Aduh ini tentunya membuat kita semakin semangat banget ya melihat kegiatan. keromantisan dari Bunda Leslie dan Papa Bilar masya Allah luar biasa. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Saberoto Coba kita simak di kalimat komentar. Banyak sekali respon yang diberikan. Dari Bilar Tri Mutakin mengatakan Jadi Flashdisk pas Putra Siregar Nyum istrinya terus Leslar Autosalting juga Katanya tuh aduh Masya Allah banget ya Makin gak sabar nungguin vitamin bahagia Momen ketika di Sophie di up di channel YouTube-nya Youtubenya Leslar Entertainment Pasti warga konohan nunggu banget ya Vitamin-vitamin bahagia Dari idola kesayangan kita Dan tentu yang sudah di up juga nih Video terbaru di YouTube-nya Fuji pasti baper kali ini para warga Konoha melihat si Pucin, Leslar Cium bidinya aduh, masya Allah banget ya, emang selalu membuat kita bahagia. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan cerukan vitamin terbaru di siang hari ini serta kabar baik, kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita. Tetap Stay Tun.